Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Iman Spesialis Anestesi, Direktur Rumah Sakit Muhammad BS. Mengucapkan selamat dan sukses wisuda angkatan ke-8 SD Muhammadiyah Kedap 12. Semoga para wisudawan bisa mengamalkan ilmu yang didapat selama belajar di SD Muhammadiyah Kedap 12. Dan semoga di jenjang selanjutnya hati adik lebih sukses dan dapat mengantarkan hati-hati untuk meraih cita-cita yang diinginkan. Berlian School, siap mendunia, sekolah Sains nasional, sekolah literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.